Suasana keramaian Kota Cianjur di malam minggu kali ini semua sangat ramai ya, karena di sini di belakang tempat di belakang saya tempat ada kayak pameran seperti ini Suasana malam minggu di Kota Cianjur itu sangat ramai guys. Terus ramainya sama orang yang orang Ayo, naik motor, naik mobil macet, guys. bisa lihat di belakang macetannya sangat badeng. macet, Kota Cianjur, lingkar, begitu bising dengan suara nafas nafas.